Tinggi Tuh Kalau jatuh ke bawah juga Angel, sekarang kita lanjut. Sudah mulai panas, saudara-saudara. Kita lihat itu matahari sudah ada di atas kepala. Sekarang kita mau cari makan dulu, lapar. Belum makan dari pagi masalahnya. Cuk, <laughs> kita kamera, cuk. kau tak kasih pasir dia, ntar dia lari, lari kenapa lari sampai, kenapa lari cowok, aku gak ngapa-ngapain, kenapa sampean belok-belok? Kalau lewat pasir kayak gini harus kencang kalau pelan nanti susah tapi pakai bahan ban tahu sih mau ngerekam tapi panas kalau panas nanti videonya jadi jadi apa jadi gelap karena matahari kan Gak pahit, uh, pemandangannya gila uh. Ini kayaknya yang bagian ujungnya kalau yang pintu masuknya di mana ya? Waduh, kaget aja Takut, coy. Panik, tak panik nabrak, eh. bensin tuh ada bakso tuh makan ada bakso gitu? ada bakso ya ada bensin gak sih? oh ada ayo ngasih bensin dulu ada WR tuh tapi plat mana itu gak tahu motor gak boleh masuk tuh. gak apa-apa oh waktu itu di atas tuh mana yang bang. waktu dari Probolinggo, bang. oh sana, aku aja dari sana cuy, dari atas sana. Bang Arul, bang Arul. Sana, bang bang Arul beneran sana. ya ini ya? Hah? Bang Arul beneran? Bang, Novan aku bang bang. Arul kok ganti motor bang, W ke nya kemana dijual? lagi oge stiker Kalau itu tuh gunung bromonya sana tuh Kawah putihnya Kalau naik ke atas tuh Ada tangga Lewat tangga Cuma lumayan jauh naik ke atas ya, pakai tangga Nggak tahu mau makan di mana, ya, Lapar Rame sekarang ya Kemarin tuh kesini sepi co. Sepi sekali Yang pertama itu Kan ke lautan pasir juga Nih Jeep aja hampir berapa Parkir nih cok Kayaknya karena mungkin lama ditutup terus baru dibuka lagi jadinya rami Coba W.R. ku suaranya kayak gini. Mulai sehat mas. Ba -ba -ba -ba. Saya makan apa ya? Ya, ada apa Dan... Bu menunya ada apa aja bu Minum, eh. eh makan Rawon soto, soto. Pecelnya pecel apa telur ya. Pecel telur satu Saya pecel telur Pecah telur Telurnya di Dadar aja bu Kita makan dulu nanti baru lanjut lagi Bagaimana mas? Lapar Ngecewakan Oh mungkinkah diri ini Saya lupa pakai kacamata ku malah kacamatanya ditenteng Muter sapana terus balik lagi tercoh mungkinkah ya. Mungkin diri ini dapat merubah ya, ya Mungkin. Mungkin ini ribut pegang toksis capek-capek ngerekam gini eh tiba-tiba ternyata lupa dipencet tombolnya Oke kita lanjut lagi Jadi kameranya dipindahin Tadi mah kayak Tongsisnya kayak apa ya Kayak asuh Bikin emosi tongsisnya Oh mungkin kan Lautan pasir Bromo, akhirnya kita kesini lagi setelah ditutup. Hai, kenapa Jok? putus Putus? Guys, lepas aku tahan. Lepas tatahan. Bentar, bentar, bentar, Lepas dulu aja Campian, lepas tatahan motornya. Oh, ini cok, Mungkinkah diri ini dapat merubah <laughs> perhatian? Kendaraan dilarang masuk, dilarang naik. Iyalah, bisa ngerusak itu nanti tanamannya. Mana sih itu? Oh, itu. kita berempat. Eh, berempat berlima. Tadi berangkatnya berempat. Cuma ada yang nyusul lagi satu. Ini yang belakang nih supermoto TikTok. Om Syafiq. Supermoto Sidoarjo. Kita lanjut lagi. Wuhu. Aduh celana aku kena becek, co Tadi ngajar becek. Ya kotor anjir. Kotor, bobo. <laughs> Aduh. Basah. Basah. <laughs> Saking semangatnya he becek pun dihajar ya. Udah untung udah foto tadi. Coba kalau foto pakai celana kotor kayak gini kan nggak mungkin. <laughs> eh, eh, eh, eh. di sini pasirnya lumayan tebal. uh liatin pandangannya. kita nyalain dulu kamera depan. oh mungkin ini namanya bukit terletabis. Eh, bukit Teletabis atau bukit Savana itu karena emang bentuknya sama kayak yang ada di dalam film, film, film, film Teletubbies. aja liatin ini gak kelihatan kalau masuk ke dalam. Bebas Sanai langsung ke Malang Tembus Malang, Iyo, tembus Malang. Kan turunnya Malang Kiri lumajang ya Kanan Mak Semar Malang Kiri lumajang Ganteng-gantengan ini eh mau nongkrong. Kita mutar, kita nongkrong dulu. Mungkin Mandangannya cakep pula sini. Kelihatan langsung padang pasir, padang savana ini kita nongkrong bentar. Habis itu, kalau nggak bacot, nanti nggak ada tontonan. Cuk, <laughs> mana ada motor vlog diam-diam? Masuk orang nonton video doang. Uh, baru sehari pakai motor ini, tagihan ya nantilah kalau ada rezeki kita beli harganya cuma tiga juta 39 juta itu harga promo harga normalnya empat empat puluhan iya empat 40 gitu mesinnya enak tenaganya enak terus tampilannya ganteng aduh suspensi depan belakang enak rangka udah aluminium Delta box model Delta box lagi pokoknya udah tampilan SL lah. tapi harganya cuma 39 jutaan uh. nanti ya kalau ada uang baru kita ambil <laughs> kalau nggak ada mau bayar pakai apa cuk <laughs> uangnya udah habis pakai ini belanja GoPro ini kamera baru habis kemarin berapa hampir 20-an kayaknya belanja kamera <laughs> Sekarang aja masih butuh DSLR, mau nyari DSLR dulu atau enggak mirrorless buat foto-foto. Oh -foto. huh, nanti kita lanjut lagi. Ini nongkrong bentar baru habis itu kita baru habis itu kita balik. <coughs> Oke, sekarang kita balik. Udah jam 12 dan udah mulai mendung, nanti takutnya hujan. Kita balik lagi lewat apa? Lewat Pasuruan lagi. Aduh, rasa kencing lagi. Iii, iii, <tuh> Kenapa? Sediment. Ih duluan justru sampean di belakangku debulah. kita balik nanti lagi kebaru ke Bromo, pokoknya nggak bosan-bosan kalau ke Bromo tuh nggak ada bosan-bosannya, lagi lautan pasirnya, kalau lagi apa lagi pengen hiburan pengen refreshing ke Bromo aja. Empat orang pada balik ke sidoarjo semua. Eh, yang tiga balik ke sidoarjo, yang belakang ini balik ke surabaya. Kok kayak sepi ya? Ya nggak ada orang. Gitu. Padahal tadi ramai. Apa ramenya di sebelah sana? tapi tahu deh nah jadi ini dia jalan turunnya kalau dari Pasuruan kan kalau Pasuruan turunnya dari sini kalau dari Pananjakan.